Bahwa di kampung ini saya yang muslim Tapi Alhamdulillah Segala sesuatu tentang keyakinan itu tidak akan berubah Dan tidak pernah ada dikuali apapun Oleh siapapun dan siapapun Waktu itu Belum ada masjid di Lembor di Kami itu orang orang artinya silahnya orang pernah Belum ada masjid kita sholat jumat di emperan sholat Jum jumat Jum dari sini ke tempat kita matang dari masjid ke tempat tempat masjid itu tiga kilo berarti empat belas kilo kadang-kadang dulu -kadang saja kaki jam tiga sebelum subuh saya berangkat dari sini dengan anak-anak saya dan istri saya berangkat dan mempertahankan iman dan kasih bahwa ada kedatangan tanda Allah ada kami ini untuk menjadi jalur untuk memberikan amanah-amanah kepada kabar -amanah. dzati ini dalam persatuan ke Al-Quran saya salurkan ke umat-umat yang ada di sekitar masyarakat